syukur Tuhan Untuk kebaikan-Mu kan syukurku padaMu Yesusku Syukurku, kenaikan pujian padamu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku; tak ada kasih seperti kasihmu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku ku sembah Kau Tuhan kasih. Bukti Ketika Dia serahkan Anaknya Kasih Allah Mau berkorban Bagi Kau dan aku Tak ada kasih Seperti Kasihmu Bersyukur Bersyukur Syukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, kau Tuhan, bersyukur, bersyukur syukurlah bersyukur karena kasih setiapmu ku sembah ku sembah ku sembah dan ku sembah selama hidupku ku sembah kau Tuhan selama hidupku ku sembah Tuhan Selama hidupku ku sembah kau Tuhan